poin gemetar, waduh. Sampai gemetar enggak Jadi gimana Rama? Mas bebas? Uh, anu kah? single atau anu nih? Kamu apa? Single atau multi? Single aku, dulu lah, dia. Bakal ah, gimana? teori. Teori nih. Single. Single, teori single dulu. Lah. Single nah. dulu. Ya, single, single, dulu single dulu sampai dulu, berapa kali? kali oh ya. 10 kali oke okay. ya 10 kali dulu ya oke okay. hah buffering kah? hmm? buffering kah? restart restart restart kalau buffering restart oh, refresh Disini refresh ini aku masih jalan soalnya hmm. ya, refresh aja deh soalnya ini indie rumah lagi sentolok untung bukan kayaknya gemetaran <laughs> <laughs> oke okay. gimana kita start kah? Boleh, dalam hitungan ketiga okay. Dua okay. Satu Oke, okay, pencet okay. Let's go, Saya lihat nih Apakah Oke, okay, biru oh, biasa okay. Biru biasa juga nih Awal-awal <laughs> ampas pasti ya Niku eh. Dapat akunan Dapat Asuna, Asuna juga. Kok bisa sama? Gak tahu. <laughs> Yang kedua Ayo. itu tiga dua. Udah dulu aku. Satu. Oh. Putar <coughs> aja. Nekudes sebuah. Nih aku biru juga nih. Ya, aku pun biru, Asuna lagi anjir, anjir biru. ya. Aku Haruka, Haruka, Haruka. oke. Ya. Oh, okay, yang ketiga mulai susu lagi ya, dapat susu lagi, guys. Asuna biru, biru, biru lagi. Wah, wow. wow. sini kok, sini kok, okay. sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, Gas sini, sini, Gas. sini, sini, sini, sini, sini, Bintang, 4. Eh, bintang, 4. bintang 2, Oke, okay, gas. Hmm. biru masih, masih biru. Masih membiru. Kita gambar burung bangau udah ya. Burung bangau. <laughs> Salah sebut. <laughs> ya, kan, <Weh>. Dapatnya dipul berapa nih? Yuk oh, kita ganteng. mulai lagi Nih aku lanang nonton di HP 1 Oh Ah, aku nggak mau baca catnya pahami. Doanya nggak jelas Oke okay, biru lagi Biru taruka. Asuna Tiga Kakak, tunggu kok miku mirip pengen aja atau malah kepala teri yang salah digunakan Sembarangan aja, oke jatna tuh. Wah, bingung, aku lagi. dapet Hanay tiga dua satu. Tuh, dia tiap kalau ada warna ungu. Oh iya, betul. Tulis um, miku kalau ada warna ungu gitu oh. Takutnya meledak jok masih... <laughs> Tiba-tiba meledak Tiba-tiba meledak Masih biru Aku mau coba teori tulis Miku. Oke, okay, aku juga enggak sempat. Ketulis mik doang, si <laughs> <tuk> <tuk> <Soalnya> kalau di, <tuk> di emulator susah pakai. <tuk> oh iya, keputus begitu. Oke, okay, yang kesepuluh, 10 gas, <tuk> kan, dua, tiga, tiga. apakah? <tuk> biru guys, nah masih biru. Coba tulis lagi. Miku. Miku, oh sempat deng? Miku, let's go. Dapat kuning. Dapat nun. Dapat nun. Heh, ah udah 10 nih. Ah. gimana lagi nih? Apalagi lanjut single lagi atau multi? Aku ngikut sekarang. Gimana deh? Aku ritual lagi ke studen info, pencet-pencet lagi, pencet-pencet semuanya pokoknya di pencet-pencet. Nah, biar baca dojin miku dulu. Siapa tahu dapat ntar. Maksud, dojin miku. <laughs> dojin miku nggak tuh anjir lah. Baca dojin oke okay, gas lagi deh oke okay, siap ya. puluh oh, oh, oh. <laughs> <Apakah ini? ini? laughs> ya, ya satu dua tiga let's go please please apakah ini apakah ini apakah ini kita buka ya sama-sama ya satu dua tiga miku please Aduh, di terakhir. <laughs> Kok bisa sampai Kita buka yang pertama nih. Bentar, bentar, bentar. Aku record dulu. Yang keberapa tadi? Ini aku yang kedua nih. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Ini yang kelima. Ini yang keenam tujuh delapan oke aku skip What Hibiki。Hibiki eh, hibiki hina Cok. <laughs> Wah, dapat Hibiki Cok. sama print。aduh, Iya, oh, red off, kita, <laughs> yeah, <read> off Cok. <laughs> Tapi aku senang dapat Hibiki soalnya aku belum ada. Oh, belum punya nyaku hina Iya dp anda yang berhitung 123 gas <laughs> cepet am Aku pencet ah, biru guys anjir Iya biru lagi apakah meledak kita tidak tahu oh, tidak meledak adik-adik oh, meledak dapat dua anjir anjir <laughs> oke okay, kita lihat nih yang kedua nih <laughs> oke okay, aku, aku menunggu ade guys ya oke Dapat dupi koharu mantep oke oke oke bentar bentar kita ke streaming ade guys kita lihat streamingnya ade ya walaupun agak delay ya, ntar oke okay, koharu nih koharu ya. kita lihat guys ya Ruka. Dapat Subaki. Ya. Subaki. Nah, aduh, siapa, ini? siapa nih? A Ajusa Ajusa biasa Ajusa biasa, <laughs> oh ya, ini kalau Oh ini apa Oh ya <laughs> Aduh, baru kira deh, kayaknya satu, dua, tiga, empat, lima, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, Berarti empat, empat, empat, red off empat, empat, empat, Wah sembilan puluh nggak red off kah? Sembilan puluh nggak red off kah guys? Dari mana teori itu? Sekali cancel, sekali confirm ya. Oke okay, cancel. Oke okay, cancel. Yang kedua confirm. Confirm. Wah masih biru guys. Oh. Oh. Uh apa deh? Langit. Pecah kah? Iya lihat dulu bentar, um, bentar. ah iya <laughs> kita liat guys si adek pecah ke dia oke gaskan dek oke okay, bentar nah kita gambar oh. pedang guys ya gambar pedang yuk capek nih <laughs> uh gambar dek nih siapa dapat kak? Wow! mantap. Wah. Teori lagu ini coba. <gul> Let's go. Ah, akhirnya saya sudah lepas. Tinggal Anda, semoga bisa cepat. Iya, wah. Tinggal aku nih guys. Sarung BHS sudah ada sejak tahun 1950. Baiklah, iklan YouTube merupakan suatu Tinggal platform aku yang sangat cocok ya. untuk tukang. Yes. Oke, okay, saya akan menemui Anda. Antri. Aduh, Wah. aduh. Wah. Wah. Bang, coba gambar titik, tak jamin hoki. Red off berapa kali, Cok? Dua kali, udah anjir Aku tiga tadi Eh, tiga ya? Aku tiga tadi Oh, kamu tiga ya? Aku mm -mm. kayaknya masih dua deh In Oke okay. Dapat berapa tuh? Satu Ini, ini sampai red off lagi aku gak ngerti sih, sumpah eh, Iya Oke okay. BA lagi nih, iya, BA lagi Allah red off lagi anjir What? Hina, Cok! Hina biasa! Ya, tapi Wah. kamu dapat Hina, berarti. Hina biasa, kan aku Hina Summer doang adanya. Iya, aku kan minta Hina juga, An. Iya sih, aku minta Hina juga sih. Ya bener sih, dikasih Nexon sih. Wah, tapi apa-apa sih, Hina pulang lumayan lah. Karena aku sangat mengwaifukan dia, guys. Gimana <laughs> Bang Gacha Aman? udah tadi habis resource wah dapat anak, nah kan benar-benar bau-bau ya? kayaknya sepak ini guys ancer, kaki ku gergetan pengen beli air ya beli air aja udah sana, eh, iya, nggak <laughs> usah ditungguin, aduh, aduh pedangnya putus lagi coba-coba nah, kan, pedangnya ngadap ke atas bang bukan titik tapi titik anjir disini nggak oh. titit <laughs> gak seret melewatkan momen kamu kayang anjir aku nggak bakal kayang sih kamu jalur nyogok ya Miki ya. <laughs> jalur ini <laughs> jalur bayar bayar sogok anjir anjir please listen myself ah uh pyrot tidak sehat guys ram yang kenyal kenyal ram bacot linda <todulohan> <todulohan>